yang mulia Ustadz Linal daripada jembatan-jembatan pengangkut uh, negeri Sabah, khususnya yang dari kapal atau uh, berpindah ke jabatan laut uh, Cawangan Sabah. Jadi mudahan uh, apa yang diancang atau yang diterima uh, diterima dengan merah dengan berbeda. Sesungguhnya itu adalah pada Dan pada Allah ya. nah, nah, siapa, kan? <laughs> Yang terlalu cepat Yang Yang Saya ucapkan banyak terima kasih Kita apa Tapi kita lagi Dalam masa-masa yang di depan dan terlibat usahnya daripada yang penting untuk sampai tempat itu masalah ini kita kelamaan selama pastri jelur mumpir apakah nanti balik dari jelur ternau lain-lainnya juga sudah diberada masalahnya Masalah, ya, itu laporan, kira -kira. Semua sini, ini, dan Saya menguapkanlah juga jurnal Terus sukses di kalau ada sama itu Daripada saya sendiri yang memang banyak saya menyampaikan salam kepada apa ni dan juga Zulhanil Asni. Masa, salam. Terima kasih atas permohon maaf kerana tidak dapat hadir pada majlis ini dan ya mudah-mudahan apa ni ke tempatan laut dengan beli samba dan semoga apa, semoga terus sukseslah. Jangan apa diambil saya apa ambil sejak semua uh, kemudahan ataupun ambil saya lah per, ambil positif uh, perpindahan yang di yang dilakukan oleh debatan antara debatan penerangan dan juga debatan laut mungkin ada info di sebaliknya. Uh, assalamualaikum, salam sejahtera Bismillahirrahmanirrahim uh, so, um, Jadi um, uh, hari ini hari yang bersejarah lah Bagaimana saya silap, silap dulu Mula-mula uh, itu dinaik di Laidit antara yang senior Eh senior lah Antara yang senior di pejabat penerangan DERMAPAR Diikuti uh, pula dengan kita punya bos IPD Uh, dan uh, yang terakhir ini dari Anulah uh, channel ini kalau ikutkan, dia memang sudah lama sudah di pebar yang senior lah. jadi kalau beliau sudah keluar nih tinggal macam tinggal kalau saya ya, <laughs> sama Kuan Soekarni lah yang senior yang di jadi uh, beliau banyak memberikan banyak sumbangan, banyak membantu kepada jabatan penerangan bukan saya di peringkat daerah tapi di peringkat uh, negeri pun ada sumbangan beliau jadi Allah uh, bilang kita amat menghargainya beliau punya komitmen, beliau punya sumbangan semua di semua uh, apa program-program yang kita pernah anjurkan di peringkat daerah maupun di peringkat negeri jadi kita Ucapkan sedikit-sikit penghargaan dan jutaan terima kasih kepada saudara jenal dan hanya doalah doa yang boleh kita tetapkan di sini semoga terus berjaya semoga terus apa orang bilang cemerlang di tempat baru dan insyaallah kami mendoakan semoga di tempat baru tu nanti dipermudahkan segala urusan kerja. Uh, baik di peringkat apa ya, <coughs> di tempat kerja itu maupun uh, kita punya keluarga sembilah masing sendiri nah, jangan saya uh, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada saudara senar uh, dan kamerutugas di tempat yang baru sekiranya ada pernah ada tersalah kata tersinggungkah? Daripada saya minta maaf banyak-banyak halalkan -banyak apa yang pernah termakan dan termimum Dan kami juga di sini <SILENCIO> sentiasa mengingat dan mengenang semua memori kenangan kita bersama <SILENCIO> oh, oh, kita. Oh, oh, oh. Kita, Dan pegawai Zainal akan dapat meneruskan uh, kerja dengan lebih baik lagi uh, ya, Saya rasa itu saja Ya, terus kasih banyak usaha yang dibuat oleh uh, beliau di masih saya dengan tibatan -tibatan. jadi apa yang dibuat ketentuan Allah yang mencelah uh, mencoba segalanya mungkin ada yang lebih baik ada hikmat yang lebih baik di sana uh, untuk jadi sekali lagi uh, bagi pihak Madrass mengucapkan untuk saya penghargaan terima kasih atas video yang diberikan selama ini mohon saya pertamanya saya ucapkan selalu terbaik Pada titik dokumentari saya, sudah tidak saya saya di Kabupaten Penerangan, yaitu yang mana pada tanggal tarik Agustus hari saya melihat berdiri di Penerangan di Malang dan di di Pejabat Penerangan Daerah Lombok, DKI Tuan, dan sudah lama lama lama lama 2013 tu kan ada papar uh, bantu laut dan membantu jual jual jual yang ketika itu menjadi daripada menjadi dan nanti musim pelabuhan semua lah kepada mereka pun banyak kerjasama di rumah saya uh, senang jasa pembangun saya uh, saya yang memandang agak bantu. Perkapan itu yang saya tidak dapat lakukan. Memang tersebut allah takut ta'ala Saya doakan semua kalian taksis juga di debatan perdagangan ini. Amin. Amin. Saya benar saya doakan, doakan seluruh, seluruh warga debatan ini. Saya walaupun tercakap terluah apa yang gimana dalam waktu yang sama, mungkin tidak dapat menerima uh, musibah yang saya terima. Sebab saya tidak akan berkata-kata terlepas Mohon maafkan. Kenapa itu mungkin bukan saya yang yang, yang saya katakan, itu uh, salah satu uh, Jadi saya, saya, saya, saya ingin dan jasad saya Roh saya yang masih di cekatan penerangan Hanya saja Jasad saya yang kerti ini Yang uh, meriliki saya, ke saya roh Saya bersama-sama cekatan penerangan Sehingga saya membusukkan napas yang terakhir lah jika ada kesempatan tuan-tuan saya memutuskan nafas yang terakhir, jadi dengan itu saya tidak akan uh, tidak akan menghilangkan jiwa saya yang akan melakukan serangan ini. Saya teruskan saya akan teruskan. Yang terutamanya, setiap tahun saya akan memburu zakat Ketimur. Ah, jadi di situ saya akan saya akan kembali di serangan. Seluruh daerah serangan ini dari Papua saya akan Memungkut cekat pindra Itulah yang membuatkan saya Semangat masih Masih bersama dengan Jepatan penerangan Walaupun saya ikut daripada grup penerangan kepada Saya kepada tuan juga akan dan saya sudah siasakan dulu telefon mengetahuan menjemput keluarga ada sakit macam setahu saya saya kita kali itu cukup ada mas oh Tak ya, tak ya sembuh itu ah. oh. saja hmm. tapi terus begini, nah, eh. saya saya pa, pa, nah, ah. oh. tadi pagi saya juga di awal hmm. nanti akan dapat semua saya tidak mau kamu saya kamu yang saya saya berusaha sendiri untuk saya berusaha untuk yang Banyak perempaan saya, saya tidak mau Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan Saya tidak mau begitu, bukan niat siap itu Saya mau buat yang terbaik Saya masih di peneranganku dalam keadaan kini Dan saya keluar daripada jabatan peneranganku Saya sendiri milah saya tahu Saya sendiri, pasti saya akan di Itulah saya perlu Pak Febani, Tuhan, ini. Saya simpan ini, Tuhan Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan, itu dengan burau sendak boleh lah kalau di, kalau di office ini ya beliau banyak bersendak uh, burau jadi kita sedikit kehilangan lah kan? hmm. jadi itu tidak mengapa mungkin ada yang terbagi sebaliknya jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik sebagai orang mengganti kelinduan lebih ada sedikit di apa adia dengan teman-teman yang kami uh, itu mempersilahkan uh, wakil daripada isteri kita. Bagaimana jadi dengan Bersama Allah, bersama Bersama Allah sekarang yang betul gerakan akan bermula daripada bukan daerah papa atau menuju ke bukanpas seped kepada kita jaga kita masuk masih lagi ini separuh lagi ya, kosong ini perut apapun, kita laksanakan tugas yang dimanakan terlebih dahulu jadi, jatuh balik-balik ke -balik Nisa, Pak ya, miksu jatuh tadi ah iya matah, Pak jadi, kita punya peralatan, mungkin akan dilekulih nanti sekali ini Kenapa udah sesak, buat udah sesak, kan, <laughs> makan hahaha mas makan jenal lah, jenal jenal di belakang jena. Ini sampai Bye -bye. di sini saja. Perjumpaan kita di... Jadi untuk dienangkan kita kita kita makan tidak it's our time saying bye